Assalamualaikum, gimana kabarnya? Sehat? Insya Allah ya, Alhamdulillah luar biasa tetap harus sehat, sehat, sehat dan tetap semangat. PPKM tidak menyulutkan kita untuk berkreativitas apapun ya. Justru PPKM membuat kita semakin berkreativitas ya. So, hari ini aku sedang berada di daerah Cikarang, tepatnya di Jababeka. Hari ini aku mau cari satu kuliner yang mengingatkan aku tentang Yogyakarta ya. Jadi kamu gak perlu jauh-jauh lagi harus ke Yogyakarta Cukup di sini, di Jabobeka Ada masakan Makanan khas Yogyakarta Dan itu rekomen banget, enak Dan biasanya kalau untuk pagi hari itu rame Rame banget, penuh Cuma sekarang karena memang sedang ada PPKM Jadi uh, kita membatasi ya Kata ownernya bilang uh, membatasi Kita coba ya gimana nanti rasanya Pasti enak Kalau rame sudah pasti rasanya enak ya Yuk ikuti terus ya C'mon Disini satu khas kuliner Mungkin oh, untuk beberapa orang yang kangen dengan wisata Jogja hmm. Untuk kulinernya tuh kita nggak perlu jauh-jauh ke Jogja ya Tapi di era sekarang juga hmm. keren Pokoknya enak deh, nanti kita coba ya Oke, kita tanya langsung dengan Mbak Yanti Selaku owner dari UDOK Jogja Yanti ya? Halo. Iya. Yeah. <laughs> ini cantik banget ya. Yeah. Nah, saya kita pakai masker ha -ha. jadi kelihatan ya. Yeah. Yeah. Biar jelas bisa ha -ha. dibuka sedikit maskernya. Boleh wow. yes. Cantik kan? Ya. Ini <laughs> namanya <nilai, nilai, nilai>. ya. <laughs> ini asalnya dari Tegal ya, Mbak ya? Eh, saya dari Tegal, oh. berhubung suami saya orang Jogja, hmm. jadi resepnya dari Jogja. Dari Jogja ya. Dan kebetulan saya memang hobi, hobi memasak. Hobi masak, jadi ya. saya pelajarin tentang Gudeg dan kawan-kawannya kita. <laughs> gitu. Ini viral banget ya di YouTube ya. Aiyah, ah, alhamdulillah. Enak banget. Iya, alhamdulillah. Masakan itu nggak saya lepas sama Mbak. Jadi benar-benar saya yang cuman. masak. Oh gitu. Iya. Pasuk Makanya pasuk, rasanya nggak ya, ya? berbeda karena uh -huh. udah jualan udah kurang lebih udah enam tahun, uh -huh. udah enam tahun. Pertama, pertama di sini. Iya, pertamanya memang agak cuma di depan aja berhubung uh -huh. Uh -huh. udah langgan udah semakin banyak. Uh -huh. Jadi akhirnya ya. Buka di Ruko ya. Ruko. Oke. Untuk tepat alamatnya di mana sih, Mbak? Uh, ini di Jalan Tarung Barat, No uh -uh. F1 nomor 10. Okay. Pasar Bersih. Uh -huh. okay. pintu 11. Langsung kita review aja ya. Okay. Masa Masakan masak apa aja sih di sini? Oke. Okay. Di sini ada opor, opornya masih dimasak juga karena memang udah habis ya opornya. Hmm. Ada opor, ada rica ayam kampung, ada ayam suwir dan tempe bacem, telur bacem dan kawan-kawannya, masih favorit di sini biasanya apa nih? Pak? biasanya ayam kampungnya ya opornya sama ayam ricah-ricahnya hmm, gitu nanti kita coba ya ayam ricarica -rica dan opornya ya terus yang rekomen itu biasanya itu ya cuman ayam ricah-ricah sama ya? ay hmm. opor ayam kampung ya iya betul karena memang itu kan udah pasangannya ya, jadi hmm. memang dan yang pasti sama gudegnya dong ya iya gudegnya udah budeknya nomor satu itu, gudeg masih ada berubung <laughs> ya, ya, ya. datangnya siang, jadi mungkin ya seadanya aja Mas. karena memang kalau weekend memang udah tinggal sedikit kalau agak jam-jam segini memang iya, udah tinggal ya. sedikit agak kesiangan tadi kesininya, harusnya tadi pagi ya mungkin karena weekend, jadi ramai, jadi cepat habis untuk porsinya sendiri ya berapa? Balang -balang. untuk gudeg, nasi gudeg krecek pukul sama pukul ayam pukul. kampung itu 35.000 ribu 35 Ya kalau plus telur ya sekitar segitulah ya sewajarnya harga-harga di sini aja mungkin. lah hmm. ah, karena memang kan pakainya ayam kampung. Iya ya, betul. Hmm. Untuk ricaca-ricacanya per porsi? Ricaca -rica, nasi gudeg recek ke rica -rica itu tiga puluh ribu. Tiga puluh ribu ya. ya. Untuk pedas levelnya nih pedas banget gak sih? Enggak pedas banget soalnya banyak yang komplain <laughs> kalau terlalu pedes. <laughs> kalau terlalu pedas banget banyak yang nggak ini nggak. Jadi aman ya? Aman aman okay, Ya, okay. Standar lah. Oke, okay, bawa aku pesen satu nasi gudeg sama opor. Oke, okay. yang satu nasi ayam aja, nggak usah okay. pakai gudeg. Oke, okay, oke, okay. nah, siap. pesanan kita udah datang ya yang pertama aku tadi pesan gudeg lengkap sama oper ayam ini ayam kampung kita coba ya taste-nya. ini telur ya gudegnya dulu kikil dia ada kikilnya ya bismillahirrahmanirrahim lumayan pedes ya Agak pedes ya Ini ada potongan daging Daging ini Kecap kayaknya nih Semur Oh sorry sorry ini, ini tempe ini Tempe gudeg hmm. Tempenya enak Sampai itu menyatu, ya. Dia ini diungkapnya itu lama banget, sampai tidak ada seratnya. dia menyatu, sih, juga ada potongan tahu. Kita coba telurnya, ya. Sampai meresap ke dalam kuningnya, dan kuningnya tuh juga menyatu ya, sampai hitam warnanya. Ini proses memasaknya ini lama banget, pasti sampai padat banget buat telurnya. Ini sampai nggak bisa hancur, coba telurnya. Ya. coba ayamnya Ayam opor Biar rontok dagingnya langsung hmm. Enak. Semua Proses memasaknya itu lama Jadi bener-bener empuk Kita coba gudegnya nih Gudeg itu nangkap ya Jogja banget ya. Jadi untuk teman-teman yang kangen suasana Jogja, kuliner Jogjanya, gudeg terutama boleh melipir ke sini ya. Di daerah Jababeka Cikarang. Itu ada gudeg Ibu Yanti. Next, ayam merica rica, -Rica. Di sini tuh porsinya besar ya, porsinya banyak. Jadi kalau untuk aku kayaknya sih nggak habis. Kursinya banyak banget ini kita coba yang ayam rica rica ya tetap pakai gudeg ada kikilnya juga sini tuh ada ada cabai rawit utuh ya jadi untuk yang gak suka pedasnya mungkin bisa disingkirkan ada sambalnya juga nah, jadi ayamnya tuh dipotong kecil-kecil dia seperti ini ayamnya ini ayam rica rica kita coba ya pedasnya tuh kayak apa cari ca Jawa khas Jogja uh, tadi akses menuju ke sini karena berhubung aku tadi lewat kali Malang jadi jalannya tuh agak-agak rusak ya belum diperbaiki nah ini kita coba ayamnya nggak terlalu pedas Jadi aman ya Jadi kalau kurang pedas Bisa pakai sambal Atau irisan cabai rawit ya. Tetap pakai gudeg Ini gudegnya enak banget Nah biasanya tuh ramainya sini pagi Berhubung tadi aku datangnya siang banget jadi udah banyak yang habis. Jadi teman-teman kalau mau kesini, disarankan untuk pagi ya, datangnya ya. Sudah Suapan terakhir ya. Aku mau coba cabenya nih. nggak pakai cabai juga cari ya, tambah lagi cabai, semangat, ngumpul keriputan. aku sudah mereview masakannya enak banget gudegnya itu luar biasa ya jadi proses memasaknya itu membutuhkan waktu sekitar 4 hari gimana enggak 4 hari itu udah uh, menyatu antara kuahnya itu dengan uh, si daging nangkanya ya itu jadi empuk banget warnanya juga hitam pekat ya itu enak banget rekomen terus telurnya juga telurnya itu jadi teksturnya tuh mengeras ya Sampai kuningnya tuh jadi warna hitam Itu luar biasa enak banget Dan opor ayamnya dia menggunakan ayam kampung uh, Dan bumbunya itu bener-bener luar biasa ya Opornya itu santannya tuh berasa banget enak Teman-teman boleh ya nyobain ya sini ya Dan untuk rica-rica ayamnya juga itu rekomen banget enak pedas Jadi kalau memang mau pedas banget ada cabai rawitnya Ada, ada irisan cabai rawit ya Juga ada sambalnya Itu luar biasa enak pokoknya buat teman-teman yang rindu kampung halaman untuk kampung Jogjanya boleh melipir ke sini ya di gudeg Jogja Bu Yanti di Jababeka Cikarang owner baik banget ramah ya rekomen silahkan melipir thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu buat teman-teman bye